Ya, halo. Saya Ilham. Di sini saya akan membuat tutorial cara menghilangkan suara vokal dari sebuah lagu dengan aplikasi Adobe Audition. Oke, langsung saja langkah pertama, kita buka aplikasi Adobe Audition. -nya. Di sini saya menggunakan Adobe Audition Creative Cloud atau CC 2015. Ya, sekarang kita pilih lagunya Kita menggunakan lagu Tulus Yang berjudul Sepatu Oke setelah itu kita pilih Wave From Nah di sini kita akan tahu uh, Track dari lagu Tulus sekarang kita akan kasih efeknya untuk menghilangkan suara vokalnya pilih stereo imagery lalu center channel extractor kita pilih presetnya vocal remove nah itu tadi vokal remove nya sudah kri tapi tidak keseluruhannya ke remove kita bisa di sini untuk mengatur vokal remove nya kita pilih cross cover blade menjadi 100 lalu center channel nya kita kecilkan lalu amplitude discrimination nya kita non disebutkan tadi tetapi masih ada sedikit suara dari vokalnya coba kita ubah parse discrimination menjadi agak besar menjadi 8% lalu amplitude width bandwidth nya kita coba Kita ubah amplitude bandwidthnya menjadi 11 decibel. <SILENCIO> ya itu tadi kita sudah mensettingnya menjadi hilang vokalnya ya walaupun tidak 100% benar-benar hilang sekarang kita close lalu kita apply efeknya kita tunggu Biasanya, uh, vokalnya di remove ini biasanya untuk karaoke. Nah, di sini kita bisa menghilangkan vokalnya. Ya, sudah di apply. Sekarang kita play. Itu hasil jadinya setelah suara vokalnya di remove atau dihilangkan. Sekarang kita export. Jadi mp3 baru. Kita akan beri kasih nama remove vokal. Oke okay, itu tadi tutorial cara menghilangkan suara vokal menggunakan Adobe Audition. Semoga tutorial tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Oke okay, terima kasih dah.